Stick out some Bersinergi demi NKRI Kami tetap menjaga tanah air Ibu pertiwi Kami takkan lari Semangat takkan mati Terus dan terus berkobar Seperti nyala api Ayo cepat letak berlegas Tak peduli hujan panas Loyalitas tanpa batas Selalu siap untuk bertugas Jangan sampai terpecah belah Perbedaan itu bukan masalah Walau berbeda suku dan budaya Tetap solid demi Indonesia Raya